perhatian cerita dalam film ini hanyalah fiktif dan karangan semata apabila ada keselamaan dalam penulisan nama atau yang lainnya berarti kilap terima kasih ini? <tuk> <tuk> jam 10 kan so gitu. <tuk> sebagai tukang kredit yang baik ya bukti data ini singgurun Kang Parjo ke rumah ut now yono amiga 5 Proses. ditarik di TKB, mangkat gomontal bensin, tarik tenaga. oh saya ini narik dulu narik kita ngelane sak so, oh. Di karo nak mandang kok. Wah, kira-kira narik. Kita akan, guys. Langsung makan tuh narik lah. jam 10 suaranya. Ya, ya. Rendah Bram. Sudah narik. Oh, iya, bang angkat oh, Kalau bang angkat ngangkat. Biar ngangkat, umar ngangkat. Biar 0-100 di utara markonan ya, tak lah oh ya, ayo, tapi lho belum bang credit Yunah, di Yuna. utang. Yuna. kredit Ini tuh orang ini. hilang terus. Yunah, biasanya rambut nter nter suka berbicara Oke Yuk Marcona. Radit. Yuk Nak tarik yuk sapori. Yuk. Yuk. <tuk> <tuk> malah ya apa gusti toyo tarian pak yes. pirang-pirang sasi yuk pesan yuk libur se. libur yu. yu. tamu yu. aku, tahun ya, e ya gusti, anakku tak pakai nih ngopokin boyu, takani ya tapi cari aneh-anele karena aku sok kan Wah, juga ya. Kok Kang? Ah elemen kita saya jua ya. kok. Aduh, ya, siks. Oh, ini, yusri yusri, Ayu kita yuk selamat tamu di <guluh> duit terus pangglu kelihatan semua kita mana mesti tak malah gue Yusri, Yusri kredit Yusri, nggak mau Yusri, kok celok Kredit. Anak di kredit kita yuk tak Menarik Aku yuk, anu aku mau narik. Yuna ayo ra nek piye. Wape ini zaman lo, nggak tuh kapan kita ini lagi apa lagi panenan Burung kok gitu. tak, tak, tak, tak, tapi udah ambil, tapi untuk warga hujan. Bun kusnya tetek ukuran detik nih, gitu. malah sedih-sedih, kering-kering. uangnya, gitu. itu yang tidak <tuh> ngono. Lalu kawin usai nggak tandur, yuk ra. nandur ya, so. so. nah, so. kena angin ngene iki Mungkin ini Berarti untuk awake aku Gunku de ban bengi tak itung sumeng de. Gula, biar kok kapan suci ini habis pukul HP, cuci turah wa kayak kayak, ngan kita pero, juta, yang ini ki, juta, main-main-main, nggak beripatnya guruci cuci, nggak beripat ya wong. Yo right, Iy loro, Iy jenel kecuali dia busi weh, min dia kita gih cong, dipatih, masa gini, yo, masa gini, yo, apaan panenane, kue be, itu sembilan puluh tiga, trowel, kue, dia prepareng, kok enak ditumpu, aku es warna mano bidu-biura, mano, merah, atau juga kok, merah, apa, kopi, dut yo rano, Lu kan aku dulen kok. Ora tau dulen kok aku tak Wae 500, Kang. tak Wah, Tunggu episode selanjutnya.